Mandra Naih, seorang aktor, pelawak, penyanyi dan pencipta lagu yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1964 di Cibubur, Jakarta Timur. Mandra mengawali karir melalui lawakannya di topeng Betawi setia warga yang dipimpin oleh Haji Bokir. Kemudian bermain film pertamanya di tahun 1983 pada film berjudul Cinta Anissa. Namanya melejit setelah ia berperan dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan, yang melambungkan namanya sebagai pelawak terkenal. Setelah sukses di sinetron sidul ia pun mendirikan rumah produksi bernama Viandra Production dan menggarap beberapa judul sinetron Sepanjang karirnya, Mandra telah bermain di lebih dari 25 judul film dan lebih dari 17 judul sinetron